Tiga, mantap. Bang, kerit kerit di sini hai, bahkan... hai, hai, hai, hai, kerit ya hai, hai, hai, bosku dapat tangkapan ikannya nih hari kolong bagan, mantep ya. Ngepas, ya? iya. Jadi kita nariknya ke buru. Strike lagi ikan apakah ini? Lepas. Oh, modal bosku. Dua kali tadi dibuat di sini makan dua. Beronang kali ya? Berondong. Nah Hei, lo. mantap. Belum. Am. Belum. Kok dari tuh udah belum. gulung? Ya, belum. Hahaha. <laughs> Gerit -gerit paling itu. sikat, itu kret itu udah dimakan. ini. saya om. Om, om om itu pinteran ikan ya eh ya. kepintaran burung oh, pas uh. datang badai nggak uh. bisa yang nyamperin nggak bisa terbang turun iya heeh uh -uh. angin badai enggak kuat. kuat dia terbang Ya. Yeah. iya Mantap, uh. <laughs> Berapa kilo? 5 uh. kilo gitu, Mam. Mantap. Mantap. <laughs> rezeki, rezeki. Gokil. Gokil. awas, kedatangan. Uh. Saya memang udah kangen Bang sama dia ini bang. Empuk banget itu enak iya, tuh Tapi ini yang batu ya mm -hmm. Yang batu ini lebih nikmat emang rasanya Trip bagan Pertamina lagi Om mantap. Ini oh. yang Cuk, beli -beli. ikan enak itu. Enak ini apa? Iya. Coba berapa jari? Kurang lebih tiga jari lebih ya. Weh, mantap. Hahaha. <laughs>